Waros. apa kabar apa kabar 1 jam, 2 jam, 3 <laughs> jam, 5 jam apa kabar apa kabar, baik baik, baik baik, baik itu itu entah handsome, Ini lagi belanja ngantre ibu-ibu belanja nih. Kali nah, ini yang keberokan. Hah? al lihat-lihat nih. Wah, ini Andolo, emasnya nih. emasnya imitasi banyak sekali ya, ya, ya. Tapi, ya, ya. ini. Iya, iya, ya. lagi cari batu akik ya. ya. ya. Ini mensureh suara, berpengsereh walau Roma irama, ada rido, oh rido Roma Masya Allah. Rido arah marahal, lima jam tiga puluh. Sebelas, 50-40 sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, sebelas, satu gram tu 15 Emang itu logam logam naon logam maon emang <tip> Ya bahe Dekael, Graman. ini. Graman. Logam mau oh. Lain emas kan Allah Sabil, Ada Yaman kan? ada Yaman ini. ada Yaman. Masya Allah, cenderamata bagus-bagus. video Lihat. Wah berat ya. Wah oh, dari kaca ini. Terbuat di kaca. Beratinak kaca Masya Allah apa nah, itu plastik nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah nah kaca <laughs> ini batu-batu apa? Ada? Ada. Ada bagus ya bagus Cenggara matanya bagus bagusnya bagus, ya. hmm. terkopulang pulang pulang ntar dulu, ya. hey, film, dari balik dari lagi ntar balik ha? lagi, balik lagi. Film, ya bye -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. bye bye murah murah murah murah murah mahal murah murah murah mahal, mahal, mahal, bang, mahal, bang, mahal. murah murah mahal-mahal kan ya? mahal-mahal apa-apa? iya, Hajar-Hajar Hajar? Jahannam? Hajar. Jahanam? Hajar. Hajar. Hajar. Hajar. hajar Jahanam? Iskara? Ya. mana? mana, bun? yang anggap Haji? E. Hajar Jahannam juga? diskon. Hey. ah, Hajar Jahannam sama Pipaidah Ada. Masum, ada asal Yamani, kawain Eh? <laughs> <laughs> Indonesia, Indonesia. Indonesia, Papua, Sampoena, vi, Babus, Babus, ada umrah. Injana mundu pina uh, ada, ada ammi? Indonesia. Ayo. Uh, Pondok, pondok, pondok, ke market sabaw, olah, mana buntu, taibia, taibia, <hesitation> ke pondok, pondok, ke pondok, ke pondok, ke pondok, ke pondok, ke pondok, ke pondok, ke pondok, ke Anak mampir malu man. jadi jadi. Jadi mampir ke gedung. Anak jadi <tuk> terbaris sana. Belakang kiri, belakang kiri. Entah handsome. Simsim -sim sarukan, Arief. Sarukan? <tuk> Ayo. Sarukan intah Simsim sarukan. Sarukan pulis <tuk> Entah pulis katir Iya, kita lantai abah tadi tuh ternyata. 20 Tuh, Kayaknya mau balik orang ah, sabis -sabis. Orang upload kan ya misalkan karena ingin video Hi guys Lagi cari batu akik katanya Yang Madein padang pasir Wih <laughs> ada pistol Mau kemana ya? Jalan-jalan aja Pak, kayaknya durasinya udah kepanjangan durasinya udah kepanjangan dan video saat ini sampai di sini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh